Halo semuanya, aku Rian, balik lagi sang aku. How are you guys? Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja. Dan di video kali ini, gua mau ngelanjutin buat ngebahas kasus-kasus Tiktokers yang ketempelan. Dan hari ini kita udah sampai ke part 2 Sebuat so, kalian yang belum nonton part sebelumnya, kalian bisa tonton dulu linknya gua taruh di bawah. Langsung aja kunci kamar kalian, matiin lampu, pakai headset, dan kita langsung mulai aja videonya. Seorang tiktoker bernama Michael cerita kalau Doi ngerasa ada yang aneh di rumahnya belakangan ini. Dan keanehan itu terjadi sejak Doi abis main ujub board di rumah temennya. Doi ngerasa kayaknya ada yang ikut Doi pulang ke rumahnya. Dan pas Doi mau bikin video buat ngejelasin ke followersnya, ada yang ikut kerekam di videonya. So I've had a lot of weird stuff Halo? Ada suara anak kecil yang bilang hello di video Michael. Padahal Michael cerita kalau di rumahnya sama sekali nggak ada anak kecil. Jadi sejak kejadian itu, Michael mulai inisiatif buat naruh beberapa kamera CCTV di dalam rumahnya... Ada sebuah keranjang tempat sampah yang berkali-kali lompat-lompat sendiri, seolah kayak ada yang mainin sampai-sampai dua kucing peliharaan Michael juga kaget. Dan seolah mereka kayak coba buat cari tahu kenapa tempat sampah itu bisa loncat kayak gitu. Dan beberapa hari kemudian, Michael cobain buat main, uja buat lagi di dalam rumahnya bareng pacarnya. H. E. R E Here Oh my god, goodbye, goodbye, goodbye Oh my god, I don't want to do this I don't want to do this <laughs> I'm freaked out now <sighs> Oh no, hold on, hold on Ada sebuah benda yang jatuh persis di sebelah hater, pacar Michael. Dan juga kedengeran ada suara benda jatuh yang cukup keras dari lantai dua. Dan pas mereka coba buat ngecek ke arah tangga, di situ kedengeran jelas banget ada suara langkah kaki yang seolah kayak berlari cepet banget turun tangga ke arah mereka. Padahal kalian bisa lihat sendiri di video yang tadi sama sekali nggak ada orang yang kerekam di video itu. Banyak yang percaya kalau Michael ini diikutin sama salah satu sosok abis doi main uija board di rumah temennya tadi. Tapi nggak sedikit juga yang ngeraguin cerita Michael. So gimana nih menurut kalian? Ada sebuah video aneh yang viral di tiktok belakangan ini Video ini di share sama seseorang yang aku kalau belakangan ini pintu rumahnya tuh sering diketok Tapi tiap kali pintu rumahnya dibuka disitu sama sekali nggak ada orang Sampai suatu hari pas kejadian itu terjadi lagi Doi langsung buru-buru buat nyalain kamera handphonenya dan mulai merekam Pertama, pintu belakang rumahnya ada yang ngetuk. Nggak lama kemudian pas Doi udah deket ke pintu itu, tiba-tiba suaranya itu pindah ke arah pintu depan rumah. Dan di sini aneh banget, karena ketika pintu itu dibuka, di situ sama sekali nggak kelihatan ada orang. Terus suaranya pindah lagi ke sebuah pintu kloset yang ada di dalam rumah. Tapi pas pintu itu dibuka, ternyata ruangan itu kecil banget dan sama sekali nggak memungkinkan untuk seseorang bisa ada di dalam ruangan sekecil itu. Dan terakhir, sebelum videonya habis, ada sebuah tripod yang jatuh di dalam kamar tidur. Gua sama sekali nggak tahu ya video yang tadi itu real atau cuma settingan. Tapi menurut gua cukup sulit untuk bikin video settingan kayak video yang tadi. Karena kejadiannya itu kayak in sequence guys. Kayak berturut-turut. TikTokers bernama Diego biasanya Doi bikin konten kayak sketsa, lip sync, atau dance. Sama sekali nggak ada yang aneh sama profil Doi. Tapi suatu hari pas Doi lagi asik bikin video ngedance di dalam dapur rumahnya tiba-tiba ada yang ikut kerekam di videonya. Ada sebuah bayangan hitam yang kerekam jelas banget lewat di belakang Diego di tengah-tengah video. Anehnya, kalau gua slow mo dan gua zoom sosok yang tadi, disitu sama sekali nggak kelihatan ada detail apapun dan gerakannya itu cepet banget. Gue rasa kalau sosok yang tadi itu adalah orang yang lagi jongkok dan pura-pura lewat, pastinya gerakannya nggak mungkin bisa secepat itu. Dan kalian bisa lihat sendiri ya, ekspresi Diego tuh sama sekali nggak sadar sama penampakan yang barusan, sampai doi mau upload video ini. Seorang Tiktokers bernama Magnus selalu menulis I want to prove my house is haunted di setiap videonya Karena doi itu percaya banget kalau rumahnya itu berhantu Mulai dari barang-barang yang bisa gerak sendiri Sampai tingkah anjing peliharaannya yang jadi aneh Coba deh sekarang gue pengen kalian lihat beberapa video yang berhasil doi rekam Di video yang pertama, pas Doi lagi asik main komputer, tiba-tiba pintu kamarnya ada yang gedor-gedor. Dan pas pintunya dibuka, situ sama sekali nggak ada orang. Dan yang kedua, pas Doi lagi tidur di depan komputernya, tiba-tiba ada sebuah benda dengan ukuran yang cukup besar di belakang komputernya yang bisa geser sendiri sampai jatuh ke lantai. Bahkan kalian bisa lihat sendiri, Doi juga naruh sebuah iPad yang di-play stopwatch buat nunjukin kalau video ini sama sekali nggak diedit dan dipotong. Disitu kalian bisa lihat, waktunya bener-bener real time, dan video ini terekam hampir selama 45 menit. Dan keanehan-keanehan di rumah Magnus ini masih terus berlanjut sampai sekarang. So, video yang terakhir ini bukan berasal dari TikTok. Tapi pas gua cari tahu, katanya video ini berasal dari sebuah status WhatsApp seseorang. So ada seseorang yang tinggal di apartemen dan kalau pas untuk Doi itu suka ngudut sambil naik ke rooftop buat nikmatin udara segar. Nah suatu hari pas Doi lagi asik nangkring di rooftop, Doi ketemu sama tetangga apartemennya. Mereka sempat ngobrol dan nyapa. Dan iseng-iseng aja Doi ngevideoin orang itu buat diupload ke status WhatsApp. Tapi abis Doi upload video itu, banyak temennya yang ngechat buat nanyain itu siapa yang ada di belakang temen lo. Doi bingung karena Doi ngerasa sama sekali gak ada orang lain selain mereka berdua. Tapi coba deh kalian lihat dulu video yang ini. No, manch, estás loca? Estás loca, verdad? No! De, no. No, manch, estás loca? Estás loca, verdad? Videonya gelap banget karena memang di rooftop itu minim banget pencahayaan. Tapi kalau gue terangin di situ kelihatan cukup jelas ada sebuah sosok siluet bayangan berwarna hitam yang berdiri cukup tinggi di belakang cewek itu. Sosok itu kayak ngeliat ke arah mereka berdua dan mereka sama sekali gak ada yang notice sama penampakan itu. So video yang barusan itu menurut gue creepy banget ya. Dan banyak yang bilang bisa jadi sosok berwarna hitam yang tadi itu adalah salah satu penghuni apartemen itu yang tewas karena bunuh diri dengan loncat dari rooftop apartemen itu.